Wah, iwa. Adus iya pak. Mendinatus kok ya apa amis sih gitu. Ini kok jalur di sabun nio poyan kok ya mendinatus nih kok ya apa amis sih. Aku jalur di dusi sabun godong luntas loh, opo godong kemangi, kiro kiro penilang amis sih, gila ada iya. sih. Oh halah, wah iya. bersama beokk sekaya teman-teman kali ini silver berhasil ini ya teman-teman semoga teman-teman suka dengan video ini oke sebuah hiburan bila pulang kerja atau habis kerja lihat ikan ini bisa jadi tenang pikir aja, teman -teman. panjang akuariumnya 1 meter setengah ini ya sebenarnya. Banyak sekali kali. Panjangnya akuarium. Ikannya ini waktunya mandi ini, Ini masih belum ada variasi mainan-mainan ya karena saya membuatkan buatkan batu-batuan untuk hiasan di dalamnya ya teman-teman Masih belum saya buat ya teman -teman. ya teman-teman ya, Maka -teman. video ini menjadi suatu hiburan untuk teman-teman ya. Yang lagi penat-penat bisa melihat pinggang Dan dengan suaranya air gemericik ikut santai pikirannya Oke ya teman-teman sampai di sini saja semoga teman-teman terhibur Aduh aduh swai aduh siwae Sindino aduh Koyo pangga amin panganan ini kunyong nya full ini airnya. Oke okay, teman-teman. terima kasih hai, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali Bata.